Tapi kan, awak tak puasa, Ibrit Siapa yang cakap? Saya berpuasa Ada apa, Dek? Ada yang bisa dibantu? Bacut, awak! Cepat serahkan semua uang yang awak punya Halo, guys, Sebelum videonya mulai Gua mau ngenalin aplikasi baru untuk mengirim gambar dan langsung diterima di smartphone kalian. Wow. Buat lebih jelasnya, tonton video berikut ini ya. Perkenalkan, ini adalah Levek Widget, yaitu sebuah aplikasi widget yang bisa menerima foto atau pesan secara langsung ke beranda HP kalian. Sebagai contoh ilustrasi, di sini ada dua HP ya. Anggap aja HP kiri adalah HP si cewek dan yang kanan adalah HP si cowok. Jadi ceritanya, secewek ini sudah membuat si cowok marah gitu. Lalu, secewek ini pengen minta maaf dengan cara mengirimkan foto dia lewat livefake widget. Nah, karena nggak ada jawaban, secewek kemudian mengirimkan pesan minta maaf. Nah, karena nggak ada jawaban lagi, secewek kemudian mengirimkan pesan yang kedua. Nah, karena nggak ada jawaban juga, akhirnya secewek kemudian mengirimkan foto stiker seperti ini. Dan setelah itu, si cowok akhirnya memaafkannya, lalu mengerumkan foto dengan gambar lob seperti ini. Nah teman-teman bisa mendownload aplikasi Fake Widget ini di Play Store secara gratis. Nah habis didownload, jangan lupa tambahkan widgetnya di beranda HP kalian. So jangan lupa download Fake Widget dan ajak teman kalian untuk menggunakannya juga. Matahari panas sangat ya, Prit. Betul betul betul. Kenapa cuaca panas begini ya, Prit? tahu lah, Prit. Mungkin cirara pawang onjen tu terlupa tidak pasang AC. Bah. uh panas-panas macam ni, senang sangat kalau kita berdua singgah ke warteg. Betul kan, Prit? Tak bolehlah, Uprit. Sekarang ni bulan puasa, warteg ditutup. Huh? Hily, tapi kan awak tak puasa, Uprit? Siapa yang cakap saya berpuasa? Bah. Tapi saya nampak kau tengah makan ayam goreng kat sudut bilik. Awak salahlah, Uprit. Ketika itu, saya tidak batal puasa. Tapi saya sedang berehat huh? Berehat? Betul, Prit Kita berdua kan masih kanak-kanak Oleh itu, kita memerlukan tenaga untuk berpuasa Wah, awak betul lah, Prit Untuk menjalankan puasa, kita perlukan tenaga Betul, betul, betul Tetapi, oh Prit saya baru teringat Saya nampak awak minum jus dan makan mie Awak tak puasa ke Uprit. Bah. Dah tentu aku puasa lah Uprit. Tapi kemudian saya terlupa Kalau terlupa tidak bata lah Uprit. Betul ke? Hmm. Betul, betul, betul Lagi bagus kalau suka lupa Bosen lah, Iprit Azan maghrib masih panjang Apa yang perlu kita lakukan Semasa membeli masa? Macam mana Kalau kita cari makan tadi lho, Idea yang baik, Iprit Tetapi Kita kan tak ada uang oh. Itu mudah saja, Iprit Bagaimana? Jika kita meminta uang kepada orang yang lalu lalang April. Betul kata awal April. Sebab bulan puasa nih orang suka berbagi. Mari lakukannya. Gaskan April. No <Suh> no no siapa nih? kan ini bulan puasa tuyul dan sejenisnya lagi dibelenggu. Ada apa dek? Ada yang bisa dibantu? Bacut, awak. Cepat serahkan semua uang yang awak punya. Bacut. Oi, Prit Dapat tuh cakap macam tuh. Nanti abang nih takut. Oh. Begini cara bercakap dengan orang yang lebih tua. Maafkan abang. Adakah abang akan berbesar hati jika abang menyerahkan semua hati abang kepada kami? Jika tidak, saya tak segan-segan tembak apalah abang menggunakan pistol ini What? Itu mah malah lebih sadis What? Sudah, jangan lama Besarlah jika anda masih mau hidup <tuk> Ta Tapi, saya gak punya duit banyak Ibrin, oh. Ibrin apa yang kalian berdua buat di sini? Atau dalam? Wah! Kebetulan banget, Tok. Saya dipalak sama bocah-bocah ini. Berh. Astagfirullah! Betul itu Uprit? Iprit? Tak begitulah, Tok. Cuma kami berdua Memerlukan uang untuk membeli takjil oh. Jangan buat macam tuh Tak baik minta duit orang lain Lebih-lebih lagi Untuk kepentingan diri sendiri Awak faham? Faham, faham Atok Oke okay. Sekarang awak berdua minta maaf dengan abang nih Maafkan, maafkan kami ya, Abang Tonggos, abang tonggos. <tuk> Iya, gak apa-apalah, Dek Ya udah. Ini buat kalian aja, buat beli takjil. Hui, terima kasih Bang Tunggus. Sama-sama dek, makasih ya Ini semua juga berkat Atok. Tidak ada masalah, senang bisa membantu. Kebetulan saya berkeliling untuk mengutip sedekah. Adakah Anda masih mempunyai uang untuk didemakan? Aduh, kan barusan 200.000 udah saya kasih ke anak-anak. Uang saya tinggal 300.000 lagi. Itu pun buat top up FF. Oh. Tak baik membazir uang untuk pemainan. Lebih berfaedah jika disedekahkan kepada anak yatim. Pahalanya banyak. Wow. Ya, ya, ya udah deh kalau gitu. Ini semua uang saya buat sedekah aja Emang mau disedekahin ke panti asuhan mana toh? Siapa kata saya akan berikan uang ini kepada rumah anak yatim? Lah terus? Saya akan berikan terus kepada anak yatim tersebut Emang siapa anak yatimnya? Kebetulan mereka berdua ini adalah anak yatim. Bruh. Saya pun anak yatim.